fungsi canggih dan hemat bensin Daihatsu resmi luncurkan all new terios 2022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 All be okay. move on. Produsen mobil keluaran Daihatsu luncurkan All New Terios 2022 sebagai versi terbaru Daihatsu All New Terios 2022 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan desain yang elegan Selain gaya Daihatsu All New Terios 2022 juga memiliki desain sporty yang membuat mobil ini terlihat gagah saat berlari di jalan raya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 untuk masalah bodi, Daihatsu All New Terios 2022 memiliki dimensi panjang 4435 mm, lebar 1665 mm, dan tinggi 1705 mm sedangkan Low Well Base adalah 2685 mm dengan Ground Clearance 220 mm. Jadi dapat dikatakan bahwa Daihatsu All-New Terios 2022 memiliki bodi yang bagus untuk kategori SUV. Selain itu, Daihatsu All-New Terios 2022 juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang dapat menghentikan mesin saat dalam posisi berhenti. Daihatsu All-New Terios 2022 hadir dengan banyak fitur mewah dibandingkan Toyota Rush. Produsen mobil Daihatsu ini telah diluncurkan tahun ini. Sebagai versi terbaru, Daihatsu All-New Terios 2022 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan desain yang stylish. Selain gayanya yang elegan, Daihatsu All-New Terios 2022 memiliki desain sporty yang membuat mobil ini terlihat gagah di jalanan. Mesin yang digunakan pada Daihatsu All New Terios 2022 adalah 1496 cm3 4 silinder, dilengkapi 16 katup dengan teknologi Dual vvt dan diam-diam mencapai 104 PS pada 6000 revolusi per menit. Selain itu, Daihatsu All New Terios 2022 juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang dapat menghentikan mesin saat dalam posisi berhenti. Fitur Daihatsu All New Terios 2022 power steering, ventilasi AC belakang, power outlet, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, automatic climate control, power window, lampu pengingat jumlah bahan bakar, adjustable seats, headrest kursi belakang, on-board computer, vanity mirror, automatic headlamp, spion lipat elektrik, glove box dengan pendingin, steering wheel, gasif pedal, kursi pengemudi dengan penyesuai ketinggian Keyless entry, engine start stop button, kursi dengan heater, depan, cup holder, belakang, automatic headlamp, armrest konsol tengah. Selain itu, mobil ini juga memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat irit.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 Satu liter bahan bakar dapat digunakan Daihatsu All New Terios 2022 untuk menempuh jarak 12-13 sampai 13 km. Ini sedikit review Daihatsu All New Terios 2022. No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 Oh, mm -hmm. no.